startup sama batasan small business in term of pertumbuhan company mereka atau pertumbuhan organisasi mereka atau pertumbuhan perusahaan mereka gitu. Nah kalau misalnya di sini yang pertama dari small business dulu uh, mereka mereka make progress within limits established by business person oneself. Oke, okay. in the other words, you put limitation on the growth of the company and focus on service of a certain circle customer. Oke, okay. <clears throat> jadi di sini jelas ada limitnya ya Limitnya dibuat oleh owner Limit dibuat oleh owner Yang pada akhirnya fokusnya Itu ini nih Service of a certain circle of customer jadi fokusnya adalah me, Apa ya namanya Assisting Gitu kan Membantu Membantu Beberapa Customer Persona gitu Mungkin bahasanya ya Biar lebih enak Nah jadi si customer persona ini yang nanti pada akhirnya difokuskan dan limitnya itu mungkin hanya pada customer customer persona tertentu. Jadi kalau misalnya uh, si small business ini fokusnya ke hijab, maka ya tujuan utamanya fokusnya bakal growthnya nggak akan pindah ke jualan. Gamis sepaket sama hijab gitu, tapi fokusnya kemungkinan besar bakal ke hijabnya aja. Gimana caranya jualan hijab? Gimana caranya growth the company-nya ini fokus ke hijab gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya startup, sebagai dasarnya, does not put any limitation on its growth. And focus on winning over as much market share as possible. Gitu, you are ready to increase your influence until you become leader in the industry. Jadi, kalau di sini no limit, gitu no limit, nggak ada batasan ya. Intinya, tujuannya adalah sampai menguasai pasar. gitu tujuannya Tujuan utamanya adalah untuk menguasai pasar Yang sampai jadi leader Di industri gitu. Jadi kebayang ya Kalau misalnya smart bisnis ini ada batasan Batasan yang pada akhirnya Mengarahkan ke sini Fokus untuk membantu atau menyediakan Kayak providing solution Or menyediakan apapun itu Untuk membantu beberapa customer persona aja Atau beberapa customer segment Gitu Kalau misalnya startup Nggak ada batasan Malah fokusnya untuk winning over as much as market share as possible Sebanyak apapun dan seluas apapun itu customer segmentnya Terabas gitu Terabas Lintas Customer Segment Oke Nah jadi kalau misalnya aku ambil kesimpulan Kalau misalnya aku ambil kesimpulan Jadi small business ini ada limitnya. Limitnya yaitu si uh, produk atau jasa yang dibuat untuk customer segment tertentu. Nah, jadi intinya si limitnya ini pada akhirnya growth-nya tergantung dari market size atau ukuran ukuran pasar dari si customer segmentnya ini nih gitu. Pada akhirnya growth-nya limitnya segitu. Karena kalau dilihat dari definisi segini adalah You put limitation on the growth of the company And focus on service of a certain circle of customer Jadi ketika ngobrolin hijab Produk hijab misalnya Maka pada akhirnya si growthnya Itu bakal terbatas di Hijab dan variasinya. Lebih kebanyakin variasi hijabnya gitu. Nah, sedangkan untuk startup ini no limit. Jadi bisa lintas produknya. Produk atau jasa yang dibuat. Bisa lintas customer segment Jadi growth-nya growth-nya itu unlimited An Un, kok unlimited doang sih? An gimana sih nulisnya? Unlimited tergantung capability-nya Capability si startup ini sendiri gitu Jadi kalau misalnya ngobrolin produk hijab Misalnya tuh kan Nah Di sini growth bisa jadi hijab Oke okay, Terus nanti gamis Terus nanti misalnya Dan lain-lain gitu Atau mungkin nanti bisa pindah ke Kopea Kopiah atau peci bahasa indonesianya ya Allah Sunda Sunda banget aku peci terus baju baju koko Nah S long S capability si startup ini mumpuni gitu Kebayang nggak growth limitnya Kalau smart business growth limitnya misalnya produknya hijab pada akhirnya hanya variasi untuk growth hijab aja tapi kalau startup, misalnya produk hijab, growth-nya bisa sangat meluas dan sangat melebar. Bisa jadi hijab gamis, terus nanti misalnya jualan ciput. Atau misalnya sarung tangan mukena gitu kan. Toko mukena dan segala macam. Atau pindah ke peci atau ke atau baju koko gitu kan. Dan lain-lain. Jadi itu batasan growth untuk small business dan startup dari yang aku pelajari. Coba, apa yang kamu pelajari tulis di komentar, oke? Okay?